Kenapa seseorang bisa terjatuh ke lembah kehinaan? Di antara bentuk kehinaan yang ditimpakan Allah di dunia adalah kehinaan hidup. Timpakan dalam arsaimu dan disesatkan dengan cerimu. Sedangkan kehinaan pada akhirnya adalah tetap Empat golongan manusia yang Allah hinakan baik di dunia maupun di akhirat. Satu. Pelaku terasa haram dalam bentuk riba. Dua, orang yang tunduk dan mengagungkan harta kekayaannya, seperti pemandangan. Tiga orang yang mengagungkan tanaman dan perkembangannya. Empat orang yang meninggalkan jihad di jalan Allah. Istiak Allah akan timpakan kehilangan kepada kalian dan tidak akan menjabarkan dari kalian. Hingga kalian kembali kepada Syam Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud disahabat oleh Al-Analimu. Wahai kaum Muslimin, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian. Bila tidak ingin mengingatkan Allah dari segala bentuk transaksi haram dan lebar, maka bukan harta sehingga... Lagi di dalam Allah sebagaimana yang telah disyaratkan.